Karena bagaimana sih sebenarnya pertarungan nah, uh, di KPR antar bank? Sukses tidaknya pertarungan di Jabodetabek, uh -huh. ada di pricing sama service. Nah, di Jakarta kita bisa tarung di uh -huh. perbankan, bisa punya strategi bertarung yang kuat tuh di middle upper ya. Di, Tentunya dia akan masuk di segmen yang dia anggap aman iya, kan. Iya. Nah, servis akan diredefinisikan mm -hmm. ke Approval Rate. Hai Sobat Roma21, welcome back di YouTube channel Roma21 with me again dengan Nara. Tentunya kita akan bahas lagi tema yang sangat menarik tentang KPR bersama Brodeye sehat-sehat salam properti salam properti oke okay. sekarang kita langsung nih bro Mas, apa kita bahas, <laughs> ini bahasa aku akan sangat uh, apa fantastis <laughs> karena bagaimana sih sebenarnya pertarungan uh. di KPR antar bank gitu ya. Oke. Okay. Di, mau dia catok perbankan di Indonesia ini. Sebenarnya nanti kedepannya akan seperti apa sih? Pertarungannya sesengit, apa sih saat ini dan nanti kedepannya akan <laughs> seperti apa? Wow! Iya, iya, iya. Unik ya di Indonesia ini, uh, saya membuka pertama dari sisi portofolio KPR-nya Bang ya. Oke. Okay. Uh, total KPR di Indonesia itu yang, <laughs> yang dominan tuh uh, bank yang kuat di lower segmen. Oke, okay, banyak. Iya, kan, di kuat low lower pay. segmen. Hmm. Ya, dia kan number one, tapi dia dominanya sebenarnya eh uh, credit, credit program. Hmm. Yang hmm. di sesi sebelumnya yes. kita ngomong credit yes. FLPP. Yes. <coughs> nah, itu portofolionya nya hmm. bank number one di Indonesia, hmm. itu kompetitor uh, lima besarnya itu. Kan, kita ada lima pemain utama. Hmm. Yang nomor dua itu portofolio separuh dari yang pertama. Setengahnya? Setengahnya, oh, jadi nggak iya. mungkin dia bisa salib. Oh, okay. karena uh, karena tapi yang pertama iya. ini memang merajai di lower segment. Oh, Oke, okay. karena memang gitu okay. Nah okay. yang kedua ini yang mengejutkan sekarang dia number one untuk kalau yang pertama tadi dikeluarkan kredit program ya, ya non-kredit program ya, uh -huh. uh, kalau istilahnya itu apa, non I non non subsidi lah, kredit okay. non subsidi itu, hmm. dia udah number one sudah juga. Ya, number 2-nya number 1. Oh, ya. Ya enggak bisa salip karena dia gak, memang dia segmennya enggak masuk yang lower segmen. Ya, kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 ini juga tidak mungkin menyalip yang nomor 2. Karena jauh juga. Separuhnya nomor 2. <laughs> Nah, yang, ku, yang kompetisi yang kuat ada di number 3, number 4, number 5, dan sebagainya. Nah, sampai itu sampai ya, saat ya, saat ya ini, ya, ya yang nomor 3, 4, 5 ini, ya uh, yang BUMN, hmm. itu kan portofolio konsumennya kan masih kecil sekali kan, hmm. dibanding total loan-nya mereka kan. Jadi probability mereka untuk ekspansi itu uh, uh, sangat kuat, oh, cuman ya? kan kita belum melihat Clear mereka mau kemana? Ya, tadi ya. Karena ya, mereka kira -kira mau kemana itu belum, belum belum belum belum lihat tadi. Belum jejak gitu. Belum jejak. Ya kan itu itu satu sisi. Kemudian di sisi lain adalah di luar lima ini. Lima ini kalau nggak salah menguasai hampir delapan puluh persen lah. Delapan puluh persen secara mortgage. Secara mortgage ya. Mortgage, ya. Yang di luar ini. Hanya dua puluh persen. Yang ya? dua ini dua puluh persen dan dua tahun yang lalu. Ya, sebelum hmm. dua tahun yang lalu. Di luar lima ini tidak bertumbuh KPR ya. Oh, Oke. Okay. Ya yes, after di apa diketatin 2012-2013 oh, okay. ini. Yeah. Tapi dua tahun terakhir yang yeah. di luar lima ini sudah mulai positif growth. Oh, positif. Uh, yeah. ada probability dia juga akan Meng, ini, masuk mengejar, mengejar, mengejar ya, yang top five. Oh, karena sejenis. beberapa bank saya lihat mulai merger, mulai ini kan, iya hmm. kan, itu-itu itu dari sisi komposisi landscape daripada bank. Okay. Ada sisi penyebaran uh, mortgage-nya sendiri itu sekitar 45-46 yeah. KPR mortgage itu ada di Jabodetabek. Jabodetabek, okay. ya kan. 70% ada di Jawa. Oke, jadi masih paling Kuat di Jawa. Jawa. Jawa di, ya. di luar Jawa sekitar 30%. So, ya, jadi, nah, jadi ya. Nah, Persaingannya di situ. Persaingannya memang benar, benar di dalam Iya. di dalam Iya, makanya uh, segmentasinya bisa tadi ngelihat uh. lihat apa namanya demografinya. Nama hmm. Jakarta so, kan ya. kelihatannya gede-gede yeah. kan, 1 miliar dan sebagainya. Nah, sukses tidaknya pertarungan di Jabodetabek hmm. ada di pricing sama service. Nah, jadi. jadi untuk persaingannya ada di pricing dan pricing dan, dan service. Dan. Kompetisi di di apa di Jabodetabek itu kalau saya melihat ya justru kuatnya di services. Nah, services, services. Cuman service ini harus dipahami malang, malang, malang, mengalami proses perubahan. Hmm. kalau orang perbankan dulu kan ngomong service itu kecepatan proses saja ya iya dong, apalagi bro, selain <laughs> itu service-nya ini kan memang bagaimana uh, uh, uh, uh, untuk market-market yang, yang clear, ya. ya misalkan segmen primary, di, di, di lower, di middle, di upper, ya kan atau tadi, ke, sebelumnya kita ngomong segmen YouTube yes. Bank, segmen existing di customer. Existing, yeah. Kalau dia sudah clear masuk, tentunya dia akan masuk di segmen yang dia anggap aman, yeah, kan? Yeah. Nah, service akan diredefinisikan mm -hmm. ke approval rate. Oke, okay, ya, ya, gimana dia udah masuk ke existing customer? nya approval rate nya rendah, atau dia masuk segmen yang memang... Memang dia bidik misalkan middle segment, hmm. dia masuk ke situ. ke situ, ya dia mesti lihat service tuh kompetitor seperti apa. Hmm. Kalau bang katanya res apartment, ternyata res mau seperti apa. Hmm. Kalau bang udah masuk lebih dahulu, dia harusnya lebih lebih, lebih apa namanya lebih, lebih, lebih pengalaman jadat. kan, lebih jago hmm. kan, karena balik laptop ya market ini mass market, hmm. approach-nya bukan akun by account Buk dia ya. portofolio, Iya hmm. kan, ya. gitu loh ya. Itu yang based. saya bilang, gitu loh, ya, based on profilingnya ya dia memutus harusnya seperti itu. Hmm. Katanya pakai scoring model. Oh iya, yang ya kita bicara. Iya kan, gitu ya. loh, dia pakai scoring model, kan. Hmm. Itu tuh satu sisi. Nah, di luar Jabodetabek atau di luar kota-kota besar, ya dia harus punya engine yang kuat di lower segmen. Middle hmm. lower lah, paling enggak. Ya, nah, harus masuk ke sana. Kadang-kadang kan beberapa bank itu standarnya udah di Jakarta, yang di luar kota dipakai standar sama oh ya gak ketemu dia. Oh <guluh> gitu kan, ya. Karena di Ya ketemu. Ya tinggal okay. porsinya juga atau dia bertarung di Jakarta berat, hmm. dia hajar luar Jakarta hmm. tapi jangan lupa itu menaruh risiko lebih tinggi karena kan dia menaruh portofolio gede di, di komposisi yang sebenarnya nggak ya, ya. terlalu gede, potensial Masanya ya gitu ya, ya. kan, belum belum aspek, uh, apa namanya, uh, capability ya, hmm. belum aspek keseginya gitu loh, jadi kembali ke, ke ini, mesti clear kalau mau tarung uh, di situ, ya. tapi dia mesti clear dulu, kalau clear aku yakin bang ini, kalau soal, soal soal apa, kemampuan uh, pembiayaannya sih kuat ya, bang-bang besar, ini kan portofolio konsumernya kan kecil kan, Bahkan BUMN BUMN BUM itu masih dominan korporat, ya. ya UMKM-nya uh, ya. juga masih kecil, ada standar hmm. 40% juga nggak pernah tercapai hmm. UMKM. Ya kan, ya. apalagi konsumernya, kecil banget gitu loh. Ya kan, padahal itu bisa generate fee-based income sebenarnya, Ya, jadi nggak ada salahnya sebenarnya, Nah, masalahan. itu dari sisi. Kemudian dari sisi kita bicara New to Bank, kita bicara existing customer, Iya, ya. harusnya dia kalau mainnya di existing customer, priority. Kembali ya, ke tadi, kembali ya. service ya Harusnya itu. lebih relax, gitu loh. Karena udah Lebih relax. Karena ya. Sebenarnya ya. kalau, kadang-kadang aku yang nggak setuju, kadang banker itu selalu berpendapat. Mm -hmm. Makin lower, makin risiko tinggi. Oh, Padahal oh. sebenarnya nggak begitu, gitu loh. Mm -hmm. Kalau ekstrim saya katakan, mana ada pengambruk gara-gara retail? retail. Ya ada di corporate lah. Ya kan, ya kan. Jadi jangan yang gede dibantu, yang kecil nggak dibantu. <laughs> nah, <laughs> gitu kan? Nah itu mesti mesti ada ada itunya juga, ada keperpiakan juga gitu loh. Jadi maksud saya gini, saya tuh mau poinnya. Kalau lu takut masuk di bawah, ya lu kan bisa insuren kan? Ya, ya, ya kan bisa jual dengan penjaminan kan. Hmm. Sama dengan di kredit program itu kan ada penjaminannya juga ya. gitu loh ya kan, FLPP itu kan bunganya cuma 5% ya. itu sudah include insurance ya, untuk penjaminan semuanya, ya. itu kan simple hmm. tapi kan kita bicara skala ekonomi hmm. bicara portofolio yang gede hmm. gitu loh ya kan seperti itu, jadi uh, pertanyaanmu pertarungan kemana ya, ya pertarungan kalau pertarungannya bakalan seru terutama sebenarnya bukan di number one number two okay, tapi number three dan sebagainya yang, ini yang masih bisa menyalip nah, ini ya? menurut saya setiap tahun pasti ada salib-menyalip hmm, jadi ya kan urutannya mungkin uh, bisa jadi kemarin ada Bang Syaria yang merger itu okay. portofolinya okay. udah mendekati yang number three number wow. four ya bisa Uh, yang Syariah ini juga kalau diperhitungkan dengan uh, peta persaingan dia juga sebenarnya cukup-cukup dominan dan kita di market pembiayaan mereka cukup, cukup agresif dan cepat gitu loh. Hmm dan approval nya bagus Terus, gitu loh. Ya. ya, saat ini mungkin ya sangat terdengar ya, di bank, <laughs> juga kita sangat dengar sekali itu. Jadi mungkin yeah. banget ya top 5-nya di Indonesia untuk bank-bank ini bisa berubah ya, Bro? Ya, yeah. jadi sosial. satu tadi membaca landscape, kedua mesti internal bisnis modelnya dia mesti review gitu loh. jadi Ya, kalau saya kan sebenarnya mortgage itu hanya dua kok yang penting. Oke. Okay, Strategy right. risk tadi ya, hmm. bagaimana dia mau masuk. Kalau udah masuk gitu, ya udah masuk loh. Hmm ada ada setengah-setengah atau masih nggak clear gitu. Yeah. Kedua people-nya, engine processing-nya, nah, capability, capability people-nya itu ya. harus disesuaikan dan nembak ke pasar mana. Segmennya mana, Ya kan mau, ya. boleh aja silahkan gitu loh ya, tembak segmen atas, nah. tengah, bawah, tapi jangan juga nembak tiga segmen mesinnya sama. <laughs> <laughs> ya, ya maksudnya mesti dibedain, gitu loh Iya kan gitu loh Iya kan hmm. uh, ya, namanya kalau kalau ngomong efisiensi kan sebenarnya ada hmm. sekarang udah trennya kan ada namanya uh, centralized processing hmm. ya apa namanya uh, untuk melakukan efisiensi kan sebenarnya kan hmm. tapi di decentralized bukan berarti terus Sama. disamain hmm. ya kan nah ada satu lagi kalau mau di uh, middle up ya atau di segmen Uh, upper ya, dari yeah. pengalaman saya itu, dulu saya doktrin yang saya terima itu, kalau main di consumer itu MES, uh -huh. MES itu identik, standardized. Iya. Yeah. Iya kan? Mm -hmm. Nah itu yang kadang susah itu, untuk mm -hmm. uh, di dalam pertarungan ya. Uh, kalau di komersial corporate memang tailor-made kan, tailor -made. kita satu-satu, tapi ternyata di di market yeah. di MES ini juga bisa tailor-made. Tapi teller nya bukan customer by customer, Oke. tapi by target market. Oke, jadi by yeah. target market. Iya, yeah, jadi misalkan bisa by kota Jakarta, hmm. kita desain berbeda dengan kota lain, luar, okay. karena kita mau hajar di situ. Hmm. Atau per pengembang, hmm. oh, pengembang hmm. ini bagus, portofolio dia di kita bagus. Ya ke depan untuk mempertahankan kompetisi dari bank lain, kalau satu bank sudah lebih duluan kan, dia udah punya pengalaman lebih ya. bagus dong. Hmm. Agak lucu dia main masuk duluan, dan of the iya. day disalip sama <laughs> kompetitor <laughs> gitu loh, ya, ya kan? Ngapain aja, <laughs> ya. Nah dia bisa tailor made. Hmm. Kalau dia nggak tailor made ya dia dihajar sama kompetitor, Sampai. kompetitornya lebih canggih dia tailor made Sampai. dia habis dia. Hmm. Ya misalkan yang lain proof dia nggak approve aja gara-gara gara ya, ya? apresmannya berbeda gitu loh. Jadi pertarungannya memang sangat singit sekali wah apa ah. ya. ini banget ya bro. Tapi tadi balik lagi ke banknya itu ya yeah. lihat segmentasi yeah. mau main strateginya di mana bahkan yeah. bro dia udah menginformasikan di dalam Jawa atau di luar Jawa seperti apa? Ya, dia, dia mesti lihat, ya. mesti bedain yang di kota besar, di kota hmm. kecil, di lower itu. segment, middle segment, upper segment, terus uh, internal prosesnya, bisnis modalnya mesti disesuaikan dengan strategi dia masuk pasar. Hmm. Ya kan, jangan orang yang membuat strategi masuk pasar dengan yang memproses hmm. berbeda, hmm. berbeda divisi, hmm. berbeda, hmm. Ya. berbeda hmm. masak. Hmm. <laughs> Atau dua-duanya nggak clear gitu. Gimana <laughs> ya, gitu ya, udah nggak bisa berjalan bersama dong kalau tidak. Iya, <laughs> iya, iya, iya. Ya. Ya, jadi yang satunya push, aplikasi mugirnya, tapi malah approval rate-nya rendah. Rendah, iya. Gitu ya. nah, ini di Nah, jadi e, para subscriber kita, para penonton kita ini juga pasti para bankers nih. Ya, ini bisa mengedukasi untuk memahami e, kenapa bank ini begini, begini, begini, gitu loh. Iya, ya, kan udah. Ya. Uh, saya itu membayangkan itu, uh, para developer, ya itu bisa menginflu nah, bank, iya. menginflu bank gitu loh. Apalagi bank sekarang ini sangat tergantung ke developer, <laughs> ya yeah, developer game punya, game. punya posisi tawar, iya oh. yeah, kan, iya yeah, kan. Bergame posisinya lebih tinggi. Iya. Yeah. <laughs> Tapi jangan banyak malah dikti dikt gitu loh. Karena kecuali kecuali ada beberapa bank yang dia kuat, ya. dia udah ngerti, dia kuat main di database, ya developernya mesti nurut Itu tuh, ya. Tapi kalau pengen masih pemain awal atau belum terlalu kuat gitu, ya. Labil, waduh, bapak tidak. Iya iya iya iya, oke. Sangat menarik banget, bro. Buat para subscriber kita, buat para penonton Sobat Roma 21 tentang persaingan atau pertarungan. Pertarungan nah, datang. Ya, karena ini udah di atas persaingan lagi. Tapi, sengaja pertarungan itu menarik. menarik akan kan? menguntungkan. Hmm. Bunganya banyak, paling murah, nah, ya. prosesnya akan lebih cepat. Iya, Jadi, yes, kan? Jadi Sobat Roma 21 malah diuntungkan. Diuntungkan. <laughs> ya. Jadi kita nantikan deh persaingan yang sangat luar biasa antara bang. Nah. Para subscriber kita, untuk sobat Roma 21, uh, jangan lupa juga nih, untuk uh, boleh komen, uh, request, tema-tema yang menarik ya, bro. Oke, okay, ya? silakan. Karena narasumber kita yang luar biasa ini, tentunya, dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga, dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di segmen-segmen uh, selanjutnya bersama. Brodeye, thank you Brodeye. Yeah. Salam properti.